Pertarungan antara Kroasia versus Brasil akan dilangsungkan di Education City Stadium Al Rayyan pada Jumat, 9 Desember 2022. Pertandingan dimulai tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Brasil berbekal 3 kemenangan dan sekali kalah dalam 4 pertandingan sebelum menghadapi Kroasia. Selesai lolos setelah menang mudah atas Korea Selatan dengan skor 4-1. sementara Kroasia tidak terkalahkan di empat pertandingan pertamanya, dengan dua kemenangan. Brasil diuntungkan dengan rekor head-to-head -head melawan Kroasia. Tim Samba mengantongi tiga kemenangan dalam empat pertemuan terakhir kedua tim, termasuk saat menang 3-1 di fase grup Piala Dunia 2014, kedua tim telah bertemu dua kali sebelumnya di Piala Dunia. Brasil menangi kedua laga itu, Terakhir di Piala Dunia 2014 dengan skor 3-1 dan 2 golnya dicetak Neymar, Kroasia baru sekali kalahkan tim asal Amerika Selatan. Itu terjadi di Piala Dunia 2018 pada babak penyisihan dengan menang 3-0 atas Argentina, Brasil telah kalah 3 kali dari empat pertandingan di babak perempat final Piala Dunia. Itu terjadi pada Piala Dunia 2006, 2010, dan 2018, rekor berhasil di babak perempat final Piala Dunia, pada waktu normal, adalah 7 kali menang, 2 kali seri, dan sekali kalah, Kroasia telah menangi 3 kali babak adu penalti di fase gugur Piala Dunia. Jika melihat statistik kedua tim, Brazil memang layak percaya diri karena dari kuantitas mendistribusikan bola dan penciptaan peluang serta jumlah gol memang di atas Kroasia. Kedua tim terpaut umpan, sedangkan dalam jumlah gol Brazil, 2 gol lebih banyak dibandingkan dengan Kroasia. Kuantitas menyerang gawang lawan juga lebih banyak ketimbang Kroasia, Brasil membuat 70 tembakan ke gawang lawan yang 30 di antaranya tepat sasaran, sedangkan Kroasia membuat 46 tembakan yang 20 di antaranya on target. Tidak heran jika pelatih Kroasia Zlatko Dalic sendiri menggambarkan Brazil tim yang mengerikan, apalagi setelah juara 5 kali itu menggasak Korea Selatan 4-1 pada babak sebelumnya. Brazil sendiri akan turun dalam kekuatan penuh setelah bek kiri Alexandro sudah bisa dimainkan kembali. Tak ada satupun pemain yang cedera, pun tak ada yang terkena skorsing. Sebelum Neymar dan Danilo bermain lagi sejak melawan Korea Selatan setelah keduanya sembuh dari cedera pergelangan kaki, pelatih Tite dipaksa melakukan improvisasi dalam menempatkan pemain yang termasuk memposisikan mereka dalam bukan posisi alaminya kini tetap bisa menurunkan tim pilihan pertama yang menempati posisi-posisi alaminya, termasuk dua back sayap Danilo dan Alexandro. Akan halnya, Neymar yang tajam selama melawan Korea Selatan, akan kembali dipasang di depan untuk merusak permainan Kroasia, dia menjadi salah satu pemain yang masuk gelanggang dengan motivasi ekstra, yakni menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa Brazil yang saat ini dipegang pele dengan 77 gol. Neymar hanya cukup satu gol lagi untuk menyamai tonggak ini, sebaliknya, setelah mengalahkan Jepang lewat adu penalti menyusul imbang 1-1 selama 120 menit. Kroasia menghadapi tugas berat menghadapi Brazil yang posturnya jauh lebih besar dibandingkan Jepang. Dipimpin empat pemain berpengalaman Luka Modric, Dejan Lovren, Ivan Perisic dan Marcelo Brozovic. Finalis 2018 ini tiba di Qatar sebagai salah satu tim dengan skuad rata-rata sudah berumur yang bisa kesulitan mengimbangi eksplosivitas Brazil. Brazil adalah tim terkuat dan terbaik dalam piala dunia ini. Brazil memang tim mengerikan, sambung dalit. Namun dia menegaskan skuadnya akan menjalani pertandingan ini dengan penuh keyakinan dan menikmati kesempatan bermain melawan Brazil. Dalic percaya timnya akan berbuat lebih di lapangan sekalipun dalam empat pertemuan sebelumnya melawan Brasil. Kroasia menelan tiga kekalahan termasuk 0-1 pada Piala Dunia 2006 dan 1-3 dalam Piala Dunia 2014.